halo halo gua school welcome back to my channel balik lagi nih bersama gua ya kalian kita balik main di gate of olympus lagi seperti biasa ya buat kalian yang belum subscribe subscribe dulu ya channel ini karena channel ini tanpa kalian bukan apa-apa ya cuy oke okay, pribadi let's do it. kita membawa modal 500.000 langsung kita coba bet 10.000 ya teman-teman ya Doakan bisa profit biar bisa bagi-bagi nanti di grup ya Oh ya buat kalian yang juga yang sudah nonton video ini Yang belum join di grup join sekarang juga ya Karena banyak sekali event hadiah yang menarik buat kalian nikmati Dan kalian pelajari pola-polanya yang sudah saya berikan di dalam grup Langsung saja ya Kita share-sharing dan memberikan informasi informatif Oke mantap skater ya mantap sekali kita disitu memberikan informasi-informasi ya aktual tentang game-game slot lagi gacor dan pola-pola jitu -pola hari ini ya Oke pribadi kali-kali ini dong hmm, 23.000 teman temen oke oke bisa ya bisa ya. kita ngomong-ngomong terus tadi nggak terasa udah dapet ya teman teman ya Ya, linknya sudah saya sematkan di bio channel ini atau di deskripsi video ini langsung kalian cek aja teman-teman ya gua informasikan slot yang lagi gacor hari ini disesuaikan aja bednya jangan ikutin kalau jangan terlalu diikutin dan di postnya uh, yang mau ikut pola-pola gua dipersilakan persilahkan yang dari bed receh sampai bed gede itu ada ya teman-teman dari mode receh sampai gede itu ada ya lengkap ya semua Semuanya ada di grup komunitas kita, teman-teman. Langsung aja teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini, like dulu biar informasi-informasinya terupdate bakal masuk ke kalian temen -temen, ya, teman-teman ya. Oke. ribu lumayan lah. Kita dapat ya. Buat tambahan modal kita bermain di video selanjutnya, teman-teman. Semoga saja kali ini mendapatkan Uh, sesuatu di modal 500.000 ya yeah, doakan teman-teman oke okay. BAM 180, ribu pribadi sekali last tuh mantap sekali di Maret udah walaupun sudah hampir kita hidupin double nya kita coba kita matiin lagi ya yeah. buat pancingan aja kita coba turbo spinnya 10 kali teman-teman kita coba terus punya 10 kali ya. Biar lebih santai, biar lebih enjoy kita sambil ngerokok, teman-teman. Kita sambil ngerokok. Sambil menghirup kopi ya. Sambil nyelet waduh, enggak ada obat sih. Konsentrasi pertama ya. Kita bermain di modal 500.000, di situ ada agak high 20 ribuan ya, bukan high lagi ya. Udah lumayan ya, cuy kita meranekkan aja teman-teman ya siapa tahu kita profit kali ini siapa tahu dapat untuk saksikan dulu jangan di skip jangan dilewatkan teman-teman kalau dilewatkan jangan salahkan saya ya polanya nanti terlewatkan ya oke okay, gurunya waris sekali ayo skater babonya dapet teman-teman babonya dapet Oke okay, pribadi kucup bikin tas kait terpun Ayo jangan bohong yuk Jangan bohong Oke okay. Ayo turun lagi ya Ayo turun sayang Turun yuk Oke okay, manis 8 awal Ayo kali-kaliannya Jegar jeger. Aduh pantat boleh dikali 3 Oke ya. Oke, okay. merahnya dapat, kali dua dapat, hmm, kali lima lumayan lah. Oke, okay. hmm, berbeda. Turun lagi, oh, hmm. mantap, tiga puluh sembilan ribu. dua Oke. kuning dapat ya, sekutu dapat, oke okay, naik lagi kita ya lumayan nih modal kita tambah cok oke okay banget ya, terus tempat gue bermain langsung aja cek di video channel ini ya teman-teman ya sudah saya sematkan ya share, share juga di grup kita langsung aja teman-teman yang buat yang belum join join sekarang juga, ya buat yang baru nonton subscribe dulu channel ini agar channel ini bisa berkembang lagi biar memberikan biar saya lebih semangat lagi untuk menghibur kalian dan memberikan informasi informasi tentang game game slot yang lagi gacor hari ini teman teman ya langsung saja oke okay. hmm pribadi sekali teman teman gila gila gila, gila. Gak kemana, ribu, ribu, ya rezeki nggak kemana cook modal Rp500.000 jadi 2200 ya gue informasikan yang lagi gacor hari ini itu get up lumayan Aduh jalan-jalan geleng, -geleng cok Pahal gua cok 3.600.000 Kita coba aja tipis-tipis ya Tipis-tipis kita coba Bukan tipis-tipis nih cok <gifat> Kita naikkan Modal nekat teman-teman Bakal jadi berapa nih ya Bakal jadi berapa nih Demi menghibur kalian semua ya Kita coba di 80.000 Di 80.000 nih Semoga saja kita bisa WD ya Untuk teman, teman modal oke okay. pribadi dapet ya oke okay, akhirnya dapet juga ya dapet gak dapet kita amankan dulu pokoknya ya kita amankan dulu nanti walaupun nggak dapet kita amankan dulu kalau dapet syukur kalau nggak ya udah teman-teman ya kali sayang usus us, kakek oke okay, birunya manis cantik sekali Bam! kali tiga pribadi Bam! 180 ribu Hmm, oke okay, tiga puluh ribu. Oke okay, manis sekali, sehat tiga puluh Hmm, oke seratus lima puluh ribu. Hmm, mm. okay, mm. ayo usus us, us. kali kali nih ya, back Oke okay, kali tiga nya us mantap kali us. Seratus lima puluh Oke okay, semoga setiap kali ini walaupun gak max win. Oke, okay, semoga kita udah balik dari kemenangan dapet menang di beberapa 20.000 tadi Hmm, dapet untung juga nambah nah, lagi coc di 200 ratu Wah, fixus nih Oke ya, rezeki nggak kemana teman-teman, rezeki nggak ketukai Kecilnya kita amankan ulin temen-temen Nambah lagi sayang Oke, pribadi Oh my gosh Nggak ada kali-kalian cok Oke, oke, oke, astaga, cok! Hari luar, wah, lumayan lah. Terus, Pak Duren tuh, kita mulai nih. Ini oke, manis sekali tinggal satu ribu dua Oke, okay. mantap! Oke, okay. akhirnya gua bisa tidur nyenyak kali ini ya, pribadi teman-teman. Fixnya kita amankan dulu ya Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu Kita amankan dulu selesai ini teman-teman ya Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton videonya Sampai jumpa